Sembilan sinar cahaya warna tersebar di langit seperti air banjir. Dimanapun sinar cahaya itu berlalu, kekuatan Yuan alami akan lenyap dengan cara yang aneh. Tampaknya mereka menguap oleh sinar cahaya itu. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan serius dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, mereka bisa merasa bahwa bahkan seorang ahli panggung samsara harus membayar cukup mahal untuk menghadapi serangan Luotong. Namun, Lindung benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Dia terlalu sombong. Dia benar-benar dikejutkan oleh Sembilan Phoenix Life Transformation Light. Sukacita serta ekspresi ganas muncul di wajah kelompok Teng Feng ketika mereka melihat adegan ini. Lagi pula, mereka jelas tahu seberapa kuat cahaya transformasi Sembilan Phoenix hidup. Bahkan, itu adalah keterampilan yang kuat yang unik untuk suku Sembilan Phoenix. Cahaya aneh itu akan mengikuti anggota suku 9 Phoenix sejak mereka lahir. Selain itu, garis keturunan yang lebih murni adalah semakin kuat yang dimiliki oleh Nine Phoenix Live Transformation Light. Bahkan dikabarkan bahwa pada zaman kuno, pernah ada seorang ahli pamungkas dari suku 9 Phoenix yang berhasil menguapkan semua kehidupan dalam radius 5000 km menggunakan 9 Phoenix Live Transformation Light. The Nine Phoenix Life Transformation Light tidak memiliki kekuatan yang murni merusak. Bahkan, lubang pun tidak akan muncul jika ia melakukan kontak dengan tanah. Namun, itu akan menguap daging dan darah saat bersentuhan dengannya. Teknik aneh dan kuat ini selalu menjadi gerakan tanda tangan dari suku Sembilan Phoenix dan banyak praktisi dari tingkat yang sama takut akan hal itu. Sekarang lindung terkena itu langsung. Mereka percaya bahwa tidak mungkin bagi yang terakhir untuk bertahan hidup. Berbeda dengan kegembiraan yang terpampang di wajah-wajah kelompok Teng Feng, wajah-wajah kelompok Komandan Naga Langit pucat-pucat. Bahkan Little Flame tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat dengan tatapan mengancam di matanya. Jelas. Mereka tahu seberapa kuat cahaya transformasi sembilan Phoenix hidup itu. Seluruh dataran itu sunyi. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tempat di langit, di mana sinar sembilan warna bersinar paling terang. Hasil pertarungan ini kemungkinan akan segera diluncurkan. Luotong melayang-layang di langit dengan sosok cahaya besar mengambang di belakangnya. Dia mengenakan ekspresi yang sangat mengancam saat dia menatap di depannya. Ada keganasan sebagian terlihat di sudut bibirnya. Setelah semua, dia tidak percaya bahwa Lindung bisa menangani serangan yang menakutkan ini yang bahkan mengirim para ahli panggung samsara yang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Berperilaku arogan hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan dalam kehidupan kamu selanjutnya. Kamu sebaiknya belajar, luotong terkekeh dan diejek. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Sebaliknya, semburat syok tiba-tiba muncul di wajahnya yang dingin. Desir. Sembilan sinar cahaya warna menghilang pada tingkat yang menakutkan pada saat ini. Saat cahaya menghilang, sosok kurus sekali lagi muncul di depan tak terhitung jumlah penonton yang tidak percaya. Berdengung, suara dengung rendah dan dalam. Mirip dengan suara yang dibuat oleh segerombolan belalang yang menyerang. Tiba-tiba bergema di udara di atas dataran. Menandai berakhirnya keheningan yang awalnya menandai dataran ini. Bagaimana ini mungkin? Kelompok Teng Feng juga terpana pada saat ini. Dia berhasil memblokirnya. Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya juga bergumam sendiri dengan cara terkejut. Namun, sepertinya dia menderita luka serius. Setiap sepasang mata berkumpul ke arah itu dan mereka melihat sosok kurus mempertahankan posisinya, di mana tangan kanannya diulurkan. Bahkan, tidak ada sedikit pun darah di tangannya. Namun, Lengan kanannya ditelanjangi dan tidak sedikit daging di atasnya. Hanya cahaya putih giok hadir di lengan tulangnya. Jelas, sembilan Phoenix Life Transformation Light telah melukai Lindong. Serangan itu hanya merusak lengannya. Kelompok Teng Feng mengejutkan ekspresi. Setelah semua, jelas bahwa serangan Luotong sebelumnya harus dapat melakukan lebih dari ini. Bahkan, berdasarkan prediksi mereka, Lindong harus mati tanpa meninggalkan mayatnya. Selain itu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa lengan lindung masih ada. Dengan kata lain, sembilan Phoenix Life Transformation Light Luotong hanya menghilangkan daging di lengan Lindong. Meskipun itu adalah cedera serius, tidak ada gunanya menyebutkan seorang praktisi yang benar-benar kuat. Bagaimanapun, Life Key yang terbentuk dalam tubuh seseorang dapat menumbuhkan kembali tulang yang patah, dan apalagi harus dikatakan tentang daging seseorang. Kamu, ekspresi luotong akhirnya mulai berubah pada saat ini. Jelas, dia tidak bisa percaya bahwa lindung hanya kehilangan daging di lengannya, setelah mengalami cahaya transformasi kehidupan sembilan Phoenix. Itu menyakitkan, suara serak rendah dan dalam lindung menyebar saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi dingin-dingin yang menakutkan saat ini terpampang di wajahnya, meskipun ia mampu memblokir langkah membunuh dari luotong. Rasa sakit yang kuat karena daging di lengannya dilepas, masih menakutkan. Selain itu, dia tahu bahwa jika bukan karena primal Dragon nya serangan Luotong pasti akan melukainya dengan serius. Lindong menatap Luotong dengan penuh perhatian, yang ekspresinya saat ini sedang berubah. Jauh di dalam matanya yang berwarna ungu kemasan, kebrutalan yang menakutkan muncul. Bang! Ketika kebrutalan di matanya mencapai intensitas puncaknya, tubuh lindung berubah menjadi sosok yang ringan sebelum dia menembak ke depan. Niat membunuh menembus langit menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Saat ini, dia seperti dewa kematian yang telah turun ke dunia. Bersama dengan lengannya yang tak berdaging, itu membuatnya terlihat sangat menakutkan. Mengaung, Oman naga rendah dan dalam dikeluarkan dari dalam tubuh lindung pada saat ini. Setelah itu. Kemarahan samar-samar hadir melanda tempat ini. Kemarahan itu kuno dan sombong. Itu tidak datang dari Lindong. Sebaliknya, itu berasal dari tulang naga primal di tubuhnya. Sebagai set tulang terkuat di suku naga, itu juga memiliki kebanggaan besar. The Nine Phoenix Life Transformation Light mungkin kuat. Tapi itu tidak mencapai titik di mana ia bisa menantang tulang naga primal. Luotong memandang Lindong. Yang sedang mengisi dengan aura yang menakutkan. Sebelum ekspresinya menjadi gelap. Kedua tangannya membentuk segel sebelum sembilan warna cahaya di belakangnya juga menjadi semakin menyilaukan. Aku tidak percaya bahwa cahaya transformasi kehidupan sembilan Phoenix Sukuku tidak dapat berurusan dengan manusia biasa. Tawa marah dikeluarkan dari mulut luotong. Dia jelas sangat marah dengan Lindong. Yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Selain itu. Bagaimana mungkin dia berani menyebut dirinya anggota suku Sembilan Phoenix, jika dia tidak bisa menghabisinya hari ini? Sembilan Phoenix menyembah sage, segel yang dibentuk oleh tangan luotong berubah dengan cepat sementara ekspresinya secara bertahap menjadi saleh. Setelah itu, dia membungkuk ke arah langit kosong di depan tak terhitung pasang mata terkejut. Sepertinya dia menyembah sesuatu, auh. Sebuah tangisan tajam kuno yang sama bergema di dalam tubuh luotong sebelum sembilan warna menyala dengan dahsyat di langit. Sembilan ekor warna cemerlang bergoyang di depan seekor burung besar sembilan warna yang membawa aura agung dan mulia muncul dalam sekejap. Sembilan ekor warna cemerlang tiba-tiba diayunkan saat sembilan burung raksasa warna muncul. Setelah itu, sembilan cahaya warna berkumpul. Burung besar itu mengepakkan sayapnya terus-menerus sebelum cahaya menyebar, dan bahkan ruang itu sendiri terkoyak. Sosok bersinar cemerlang itu dipenuhi dengan aroma kematian. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat sembilan burung raksasa warna yang bergegas. Gelombang rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, sementara darah merembes keluar dari bawah kulitnya. Ternyata darah dan dagingnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda mencair. Namun, melawan perkembangan baru ini. Lindung masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Selain itu, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa lagi mundur. Tindakan luotong dengan jelas menunjukkan niat membunuh dan jika tekadnya tersendat sedikit pun, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena itu, dia hanya bisa menemukan jalan untuk bertahan hidup di tengah kematian. Mengaung, pulang-tulang di dalam tubuh Lindung mulai bergoyang dengan cara yang aneh karena ancaman kematian. Setelah itu, cahaya warna batu giok merembes ke dagingnya dan meletus dari sana. Raungan naga kuno dan sombong bergema. Segera setelah itu, cahaya warna batu giok berkumpul di permukaan tubuh lindong. Melihat dari jarak yang sangat jauh, itu benar-benar berubah menjadi naga kuno besar dengan kilau warna giok yang melintas di atasnya. Sang naga berkelok-kelok dan berbaring di sofa. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar di tempat itu. Menyebabkan tubuh semua orang yang hadir sedikit membungkuk. Rasanya seolah-olah naga giok di depan mereka adalah penguasa dari seluruh dunia binatang iblis. Tekanan ini, The Heaven Dragon Demon Commander tertegun saat dia melihat naga giok di belakang Lindong. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar hebat, dan bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Primal Dragonborn, kata-kata yang akhirnya dikeluarkan dari mulutnya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 dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong malah mendapatkan tulang naga terkuat di suku naga, tulang naga primal. Itu adalah tulang naga yang menjadi milik makhluk tertinggi, yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Mengaung, naga giok itu melengkung dan berjalan ke depan. Kemudian, itu bertubrukan dengan kejam dengan sembilan burung raksasa warna di depan tak terhitung pasang mata terkejut. Bang, suara keras yang menggoncang bumi bergema di langit. Sembilan warna cahaya dan cahaya warna batu giok terjalin bersama secara liar sebelum mereka saling mengikis. Setelah mereka melakukan kontak, bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pertarungan yang hebat ini. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan antara mereka berdua akan berakhir begitu ditarik keluar. Mata luotong sedikit merah saat dia melihat pintu masuk ini. Dia tertawa dengan marah. Lindong, kamu memang memiliki teknik yang kuat. Meskipun demikian, kamu hanya berada pada tahap kematian mendalam yang maju. Namun, kamu mencoba bersaing dengan aku, seorang ahli panggung samsara, dalam hal daya tahan Yuan Power. Benar-benar bajingan sombong. Petik 2, keterikatan kedua cahaya jelas telah dengan cepat menghabiskan kekuatan kedua belah pihak. Kelelahan ini jelas merupakan tumit akilis Lindong. Dia mungkin memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tetapi dari sudut pandang tertentu, dia tidak bisa bertahan lama. Itu karena kekuatan daya yuan memang lebih rendah daripada Luotong. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Sinar cahaya terjalin di sekitar satu sama lain sebelum teriakan dingin yang membunuh tiba-tiba terdengar. Segera, lindung melesat keluar dari bungkus naga giok dan muncul di bawah sinar cahaya sembilan warna. Sizzle-sizzle. Daging di permukaan tubuhnya meleleh dengan cepat di bawah sinar cahaya itu. Dalam waktu beberapa napas, sebagian besar dari tubuhnya berakhir dengan memperlihatkan tulang warna gioknya. Swoosh. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan pencairan dagingnya. Rasa sakit hebat yang dipancarkan dari tubuhnya berubah menjadi aura brutal yang menumpuk di kedua matanya. Setelah itu, tubuhnya muncul di depan luotong dengan gaya seperti hantu. Ku mata luotong menjadi dingin ketika dia melihat penampilan luar lindung yang menakutkan. Namun, dia tidak ragu mengulurkan tangannya. Dia tampak seperti seekor burung besar menerkam seekor ular. Ketika telapak tangannya menghantam dengan hati-hati ke arah hati lindung, sambil ditemani oleh cahaya sembilan warna. Bang, ekspresi lindung ganas dan dia tidak menghindar juga. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan tulangnya yang jernih. Yang tidak lagi tertutup daging, telapak tangannya seperti pisau yang menembus lurus ke depan. Air mata ruangan itu sendiri tampaknya terkoyak di manapun telapak tangan tulang melewati. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan cakar luotong sembilan warna cahaya yang bisa melelehkan daging apapun, bersinar ke tulang giok. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Telapak tangan tulang dengan mudah merobek sembilan cahaya warna dengan sedikit perlawanan. Kedua sosok saling bersilangan dengan satu pukulan. Burung besar dan naga giok di langit tiba-tiba diam. Setelah itu, mereka meledak dengan suara keras. Detak jantung penonton yang tak terhitung jumlahnya meningkat ketika mereka melihat kedua sosok ini. Siapa yang akan menang dalam pertarungan hidup dan mati ini? Dua sosok berdiri dengan punggung saling berhadapan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan ujung pakaian mereka bergetar. Segera setelah itu, suara retak tulang muncul. Segera, banyak murid menyusut pada saat ini. Ini karena mereka melihat bahwa dari mereka berdua, salah satu lengan mereka meledak. Setelah itu, tubuhnya terbang mundur. Tampak seolah-olah dia menderita pukulan berat. Akhirnya, dia langsung menabrak tanah. Segera, tanah itu runtuh. Seorang pemenang akhirnya muncul dalam pertarungan ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1130, sudah berakhir. Bang, tanah terus runtuh saat bergetar. Dalam beberapa napas, lubang hitam sedalam sepuluh ribu kaki muncul di dataran di bawah. Sementara itu, ada celah besar di tepi lubang gelap dan mereka tumbuh seperti sarang laba-laba. Banyak penonton yang menatap pemandangan ini yang terjadi tepat di depan mereka. Segera, detak jantung mereka meningkat dengan hebat. Setelah itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat satu-satunya sosok yang masih berdiri di langit. Sosok itu kurus namun menakutkan. Dia adalah Lindong. Namun, Lindong saat ini tampak sangat menyedihkan. Daging di kedua lengannya benar-benar ditelanjangi dan hanya tulangnya yang tersisa. Sementara itu, ada tulang warna giok yang menonjol di permukaan tubuhnya dan lebih dari setengah daging di tubuhnya telah lenyap. Untungnya, organ internal lindung dilindungi oleh primal dragon bone-nya. Akibatnya, mereka tidak terkikis oleh Nine Phoenix Life Transformation Light. Meskipun demikian, lindung masih terluka parah. Uff, napas berat dan kacau dipancarkan dari mulut lindung. Tubuhnya juga sedikit gemetar karena rasa sakit yang hebat karena dagingnya ditelanjangi. Aura awalnya tajam dan menakutkan telah menjadi sangat lelah, sementara kilau ungu emas di matanya juga menghilang. Pertarungan yang intens ini terlalu melelahkan baginya. Luo Tong sangat tangguh, jika bukan karena fakta bahwa Lindung telah memperoleh primal Dragonborn. Sangat mungkin bahwa dia akan menderita kekalahan telak berkat sembilan Phoenix Life Transformation Light. Ayuan Power Samar diedarkan dalam tubuh Lindong. Itu dipenuhi dengan kehidupan saat mengalir dan mulai memperbaiki tubuh Lindong yang terluka serius. Setelah itu, jejak darah dan daging mulai muncul di tulang telanjangnya. Namun, dari kelihatannya, dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk membuat pemulihan lengkap. Sambil mengembalikan daging yang hilang di tubuhnya, mata Lindong yang redup namun tajam terus menatap lubang besar di bawahnya. Menurut aturan Sky Battle Arena, Siapapun yang mendarat di tanah dianggap sebagai pecundang. Karena itu, ini berarti bahwa Luotong telah kalah. Namun, kekalahan itu tidak sama dengan kematian. Sebelumnya, Lindong dengan kejam pergi keluar dan menggunakan telapak tulangnya untuk melumpuhkan salah satu lengan Luotong. Namun, luka-luka seperti itu ternyata tidak mampu membunuhnya. Tidak ada yang tahu apakah Luotong akan menyerangnya lagi dengan marah. Selain itu, ada kemungkinan bahwa bahkan Lindong akan merasa sulit untuk berurusan dengan suku sembilan Phoenix yang marah, ahli tahap akhir samsara. Luotong, aku tahu kamu masih hidup. Apa yang kamu lakukan bersembunyi di bawah daripada keluar. Setelah menunggu sebentar, ketika Lindong melihat bahwa Luotong belum muncul, dia dengan cepat tertawa dan berkata, swosh. Suara lindung baru saja terdengar ketika batu besar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam lubang besar itu. Setelah itu, sosok yang menyedihkan muncul di langit. Sepasang mata yang tak terhitung menoleh untuk melihat sebelum mereka melihat bahwa tubuh luotong berlumuran darah segar. Apalagi salah satu lengannya patah. Ketika darah segar terus mengalir dari lengannya yang patah, itu memberikan penampilan yang cukup menyedihkan. Saat ini... Aura Luotong juga sedikit lamban. Sepertinya dia menderita luka parah juga. Kamu, kamu. Mata Luotong memerah. Jarinya gemetar saat dia menunjuk ke arah Lindong. Wajahnya ditutupi dengan keganasan. Membunuh hasrat dan rasa malu. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Lindong. Dia, Raja Misterius Gunung Mang, akan benar-benar dikalahkan oleh manusia. Yang hanya pada tahap kematian mendalam. Lindung menatap dingin pada Luotong yang tampak menakutkan. Sementara itu, ada busur petir hitam samar menari di telapak tangannya. Meskipun dia sangat terkuras, itu tidak berarti dia tidak memiliki keterampilan yang tersisa. Luotong, kamu sudah kalah. Apakah kamu benar-benar berencana untuk kembali pada kata-kata kamu sendiri di depan begitu banyak orang? Petik dua. tangisan dingin Little Flame tiba-tiba bergema. Setelah itu, Suara angin deras muncul sebelum beberapa tokoh langsung muncul di depan Lindong. Mereka mengepung dan melindunginya. Itu adalah Little Flame dan trio Panglima Iblis Naga. Swosh swosh. Ketika mereka melihat bahwa kelompok Little Flame telah bergerak, kelompok Tang Feng yang telah mengamati mereka dengan cermat, juga dengan cepat muncul di samping Luotong. Mereka mengenakan ekspresi menakutkan saat mereka menatap kembali pada kelompok Lindong. Bang Para pemimpin kedua belah pihak saling menatap, sementara pasukan besar mereka juga tegang. Dari kelihatannya, perang besar akan pecah jika terjadi kecelakaan. Pengamat sekitarnya semua dikejutkan oleh barisan ini. Segera, banyak individu yang kuat dengan cepat mengerutkan kening. Luotong memang kalah dalam pertarungan. Apakah dia berniat untuk kembali pada kata-katanya sendiri? Dunia binatang iblis menyembah kekuatan. Karena Luotong sudah kalah. Dia hanya akan berubah menjadi lelucon jika dia mencoba mencari alasan Kakak Luotong Ketika Teng Feng melihat ekspresi yang agak aneh Dia ragu-ragu sejenak Jika Luotong benar-benar kehilangan kendali dan menyerang dalam kemarahan Itu akan merusak reputasi Mang Mountain mereka Mata Luotong yang galak menatap lindung dengan penuh perhatian Niat membunuh di matanya tampaknya akan menguat Namun ia masih rasional dan bahkan di persimpangan seperti ini. Ia tidak membiarkan keinginannya yang membunuh untuk mengesampingkan akal sehatnya. Sebagai gantinya, dia menghirup udara dalam sebelum tubuhnya yang bergetar perlahan mulai tenang. Lima putaran Sky Battle Arena telah berakhir. Fortitans Palace aku memiliki dua kemenangan dan satu hasil imbang. Oleh karena itu, hasil akhirnya harus seri. Seharusnya tidak ada keberatan dari pihak kamu. Apakah aku benar? Lindong bertanya dengan samar. Mampu mengakhiri pertarungan ini dengan hasil seri adalah hasil yang sangat memuaskan bagi kelompok Komandan Naga Langit. Meskipun mereka juga ahli panggung samsara, mereka sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan lima kepala besar Gunung Mang. Selain itu, pesta lainnya berukuran besar dan mereka memiliki benda-benda ilahi yang kuat. Oleh karena itu... Mereka tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan Mang Mount Mountain dalam pertarungan nyata. Namun, Lindong berhasil mengubah situasi tanpa harapan ini menjadi imbang. Karenanya, ini adalah hal yang sangat menggembirakan bagi mereka. Berkenaan dengan kemenangan, mereka tidak pernah secara serius menghibur kemungkinan itu terjadi. Setelah semua, Lima kepala besar Gunung Mang bukan individu biasa dan bahkan Lindong hanya berhasil membalikkan situasi dengan memanfaatkan kekuatan penuhnya. Dibandingkan dengan kegembiraan dari kelompok Komandan Naga Iblis Surga, ekspresi kelompok Luotong sangat buruk. Itu karena mereka tidak menyangka bahwa Gunung Mang mereka akan benar-benar berakhir dengan hasil imbang melawan Istana Empat Titan yang baru dibentuk. Karenanya... Mereka tahu bahwa mereka akan menjadi sasaran lelucon begitu berita tentang insiden ini menyebar. Namun, ini adalah fakta dan mereka tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, wajah mereka hanya bisa mempertahankan ekspresi suram karena mereka menerima hasil yang sangat mencekik ini di depan tak terhitung pasangan penonton yang terpana. Karena kalian semua bersedia menerimanya, mari kita akhiri pertarungan Sky Battle Arena hari ini. Kalian dari Gunung Mang harus kembali ke tempat asalmu. Wilayah Perang Buas ini akan menjadi wilayah Istana Empat Titans aku di masa depan. Lin Dong tersenyum ke arah kelompok Luotong. Namun, senyumnya menyebabkan seseorang bergidik tanpa sadar ketika disertai dengan penampilannya saat ini. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Teriak Teng Huo dengan marah. Aku bisa bertarung denganmu lagi jika kamu tidak mau menerima hasilnya. Flam kecil maju selangkah, aura ganas yang terpancar darinya menakutkan dan aura brutalnya menyebabkan Teng Huo tertegun. Lindong, Gunung Mang Aku benar-benar meremehkan kamu kali ini. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Istana Empat Titans kamu memiliki kemampuan untuk melawan Gunung Mang Aku? Kamu tidak boleh lupa bahwa di balik Gunung Mang, berdiri suku Sembilan Phoenix. Mata Teng Feng tenggelam saat ia dengan dingin menyatakan. memang. Meskipun mereka mampu mengakhiri pertarungan Sky Battle Arena ini dengan hasil seri, kekuatan keseluruhan Mang Mountain melebihi Fortitans Palace. Selain itu, mereka memiliki pendukung yang kuat. Untuk selanjutnya, yang harus dilakukan Gunung Mang adalah menemukan alasan untuk menyerang mereka lagi dan apa yang bisa dilakukan Istana Empat Titans. Tanpa pendukung yang kuat, aliansi lemah seperti Istana Empat Titans pada dasarnya tidak berharga. Gunung Mangkamu memiliki suku sembilan Phoenix. Tetapi istana empat titans aku memiliki suku naga. Lindung menurunkan kelopak matanya sebelum ia dengan santai berkata. Suku naga, kelompok luotong tertegun saat ini. Ejekan tanpa sadar naik di sudut bibir mereka. Mereka melirik komandan iblis naga langit. Mungkinkah karena naga terbang enam bersayap ini? Yang bahkan tidak dianggap sebagai anggota asli suku naga. Mata The Heaven Dragon Demon Commander menjadi kejam setelah menyaksikan ekspresi mereka. Dia baru saja akan meledak ketika Lindong dengan lembut menepuk pundaknya. Setelah itu, Lindong tidak bisa repot-repot mengatakan sesuatu yang tidak perlu kepada kelompok Luotong. Sebaliknya, dengan tangan terkatup, segel naga ungu emas muncul sebelum tekanan misterius menyebar. Aku tetua hukuman suku naga yang baru diangkat. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Petik 2, suara tenang lindung menyebar di langit. Tidak hanya suara-suara kelompok luotong menghilang dalam sekejap, tetapi bahkan dataran di bawahnya tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak pasangan mata menatap lindung, yang melayang-layang di langit sambil memegangi segel naga. Suku naga, tetua hukuman yang baru ditunjuk. Apakah ini lelucon? Ekspresi mengejek di wajah kelompok luotong diam sedikit demi sedikit. Mereka tertegun saat mereka menatap punishment seal di tangan Lindong. Sementara itu, ada beberapa ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Namun, mereka bisa mendeteksi tekanan yang sangat kuat dari segel itu. Akibatnya, Luotong jelas tahu bahwa tekanan ini memang berasal dari suku naga. Itu adalah segel hukuman suku naga asli dan hanya tetua hukuman yang memenuhi syarat untuk memiliki item itu. Bagaimana ini mungkin, Luotong bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat menyadari status tetua hukuman di suku naga. Bahkan, tetua hukuman hanya berada di bawah pemimpin suku. Namun, bagaimana mungkin suku naga akan memberi manusia otoritas seperti itu. Namun, ia dengan cepat mengingat seni bela diri suku naga yang lindung telah gunakan sebelumnya dan tekanan suku naga murni kuno yang terpancar dari dalam tubuhnya. Tekanan itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh ahli suku naga biasa. Faktanya, bahkan beberapa tetua suku naga tidak memilikinya. Hanya hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan suku naga. Hati luotong dipenuhi dengan kejutan. Jika masalah ini benar, itu akan cukup merepotkan. Posisi yang dipegang tetua hukuman di suku naga jauh melebihi posisinya di suku 9 Phoenix. Luotong tanpa sadar merasakan sakit kepala ketika dia memikirkan hal ini. Jelas, suku sembilan Phoenix tidak ingin menyinggung hukuman tetua suku naga atas istana empat titans. Meskipun suku sembilan Phoenix tidak takut dengan suku naga, harga membuatnya menjadi perdagangan yang tidak berharga. Ekspresi Luotong berubah dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi kesuraman yang tidak rela. Apapun itu, tidak mungkin baginya untuk membalas dendam atas masalah hari ini. Selain itu, dari tampilannya, istana empat titans mendapat dukungan dari suku naga dan mereka tidak punya alasan untuk takut pada gunung mang mereka. Baiklah, kita akan menerima kerugian kita kali ini. Luotong menghirup udara dalam-dalam. Dia mengulurkan tangannya, mengertakkan gigi dan berkata, kembalikan empat pilar penindasan abadi dewa iblisku dan gunung mangku akan mundur. Ekspresi Lindung menjadi aneh ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia dengan cepat tersenyum ke arah Luotong yang tampak marah sebelum dia menggelengkan kepalanya. Nggak, benar-benar lelucon. Mengapa dia dengan mudah menyerahkan sesuatu yang sudah dia dapatkan? Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertarungan hari ini yang sangat menyedihkan. Uh, ketika dia melihat Lindung tersenyum, Luotong yang dengan penuh semangat menekan kemarahan di dalam hatinya, tanpa sengaja memuntahkan darah. Matanya muncul seolah-olah dia akan melahap seseorang. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan sensasi mencekik dalam bertahun-tahun. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.